Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun anda berada kembali di Fatih hadir Untuk mengabarkan informasi terbaru Kabar baik dan vitamin bahagia Seputar Lesti Kejora Dan Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Pemimpin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial ya, di malam hari ini Ke kabar pertama ada vitamin bahagia yang kita dapatkan Kang Stefanus Yang mana pundalasi Papa Bilar lagi unboxing hadiah oleh-oleh di Paris Di persahabat ya untuk Abang Fatih Oleh-olehnya terlihat itu adalah baju di persahabat Masya Allah dan di pasangan ini pun kita salvok ekspresinya Abang fati yang semakin menggemaskan banget ya Makin pinter, makin soleh, amin Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarga besar, idola, keselenggan kita Dan pastinya kita juga persahabat yang menunggu vlog dari Papa Bilar dan Bunda lesi Kejurah saat unboxing oleh-oleh dari Paris untuk Abang fati Kita simak juga bersahabat di les Leslar Sik Mau posting video ekspresi abang Fatih, Itu bersahabat ya? Ekspresi bibirnya itu manyun. Aduh, sangat menggemaskan sekali, masya Allah. Hingga ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini: "Sekalian nongol, bikin gemas Ayo, siapa yang auto ikut manyun juga, masya Allah." Katanya ya, luar biasa. indah kita hingga banyak sekali dibanjiri komentar dan respon yang diberikan. Dari Leslie, fashion juga ikut menanggapi Abang Bilai like, Ini baju ngedate Magu jay, ini baju play date Mageng Abang, ini baju buat meeting Ini baju buat liburan sama panda Aduh allah banget ya, banyak sekali Tentunya baju Yang diberikan oleh Pandanya Abang Fatih ya Luar biasa banget Kemudian di simak juga di komentar Berikutnya dari akun Akila Aprilia, underscore mengatakan dia fokus lihat bajunya banyak banget, tuh. Pertama, dia banyak sekali. Leslar, Leslie, dan Rizky Bilar ini memberikan hadiah baju untuk Abang Fatih. Masya Allah, kemudian bersama disimpan juga di unggahan Abang underscore L ini memposting. Saat live Bunda Lese Kejora Penontonnya tembus di angka 425.000 ribu Ini pecah telur nih persahabat ya Masya Allah 425 ribu penonton Dan ternyata ini nomor satu di Indonesia Ini yang luar biasa bikin bangga Ternyata banyak sekali support dukungan yang diberikan Dari orang-orang yang tulus, orang-orang baik yang selalu mencintai men idola kesayangan kita ini terbukti persahabat. penonton live instagramnya bunda lesti tembus di angka 425.000 ribu ini sih luar biasa dan selanjutnya juga persahabat perhatikan ada vitamin yang kita dapatkan malam hari ini di unggahan tiktoknya papa bilar tapi ekspresinya lucu banget ya ekspresi dari papa bilar ini Aduh, pokoknya persahabat ya Kalau Leslar mah bebas Mau ngapain aja Mau heran, tapi ya Leslar Inilah idola kesengah kita Dengan apa adanya Selalu saja membuat kita ketawa bahagia Apalagi kelakuan Gesreknya Papa Bilar nih Masya Allah Momen ini pun diunggah kembali Oleh akun mr.mrns.mrb Underscore ada kalimat caption yang dituliskan nggak gitu konsepnya Osas, dah lah Osas mah bebas katanya tuh ya hingga <guluh> banyak juga tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari Santi Anuskar Marzuki mengatakan Osas kelupaan perutnya nggak ditahan katanya tuh, aduh bikin ngakak banget ya pokoknya bangga bahagia sekali selalu mengidolakan Lesti dan Rizky Pilar selanjutnya juga para sahabat, ada kabar Tentunya dari Irfan, kita simak aja di unggahan Irfan 56 menit yang lalu. Ini mengunggah sebuah postingan bahwa Irfan sedang dirawat di rumah sakit Persabed yang sedang berbaring jam 13.00 harus dirawat di IGD, kata Irfan. Ternyata siang tadi dari bawa ke rumah sakitnya dan sekarang lagi dirawat di IGD persahabat ya. Doakan untuk Ayervan semoga cepat sembuh cepat sehat dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Amin. Doakan terbaik ya karena Ayervan adalah orang baik yang selalu mendukung yang selalu merahasiakan hal-hal terbesar dari Lesler. Selalu support. Orang-orang terdekat idola kesayangan kita, terutama Irfan, mau doanya berselamat ya, semoga sembuh, semoga cepat sehat untuk Irfan Hakim. Kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya, di malam hari ini jangan kemana-mana tetap stay tune dan pentingkan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.